Sinar dengan ultra ini, maka uh, bakalan ada gambar seperti ini nih. Gambarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my over channel. <tune noise> Oke, okay. kali ini uh, gue akan buka isi amplop ya tentunya di uh, di sini ada di dalam sini ada uang ya guys nah, di sini bakal kita deteksi uang beneran apa boongan soalnya uh, ini dapet dari temen yang tukang prank gitu jadi takut uh, di dalam isinya ini cuma uang bohong-bohongan uang mainan kayak gitu nah, oke okay, kita buka aja ya Tuh guys, uangnya Uang. banyak guys Tuh Uangnya ada berapa ya guys? Kita hitung dulu ya 50-52 Kita pisahin dulu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang satunya ada ini. Kita hitung lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 300 Ini 600 jadi 900 ya semuanya Nah tapi Kita akan cek dulu nih guys Uang ini asli Atau beneran Bener-bener palsu atau bener-bener asli guys Nah gimana caranya Oh ya sebelum kita uh, Masuk ke caranya Gue akan berubah dulu menjadi ah, Oke okay. Dia akan berubah menjadi Duta Duta rupiah Karena aku Cinta rupiah Cinta rupiah Oke okay, yang pertama adalah Uang uh, Didefinisikan sebagai Alat uh, tukar Atau untuk uh, Transaksi ya Uang adalah aset atau Kekayaan sebagai alat pembayaran yang sah dan juga uang perlu dimiliki oleh setiap orang ya, untuk membiayai kehidupan nah, ini adalah kebutuhan primer ya buat semua uh, orang buat semua manusia yang ada di muka bumi ini, uang adalah kebutuhan uh, primer ya maka dari itu, uang itu mempunyai nilai yang tinggi, guys. Jadi, uh, semua orang juga butuh duit, mau dikubur pakai duit, mau kencing pakai duit, semuanya ya butuh duit, butuh duit. Pokoknya adalah memang kebutuhan primer, gitu ya. <tuh> Jadi guys di dalam kehidupan ini nilai mempunyai nilai yang ke uh, uang mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan maka dari itu gue bilang uang adalah kebutuhan pokok ya begitu oke okay. uh, kita siapkan yang pertama uangnya ini e, cara membedakan uang asli dan palsu yang pertama adalah dari segi warna nih kita lihat warnanya kalau misalkan uang yang 100 ribu dia agak-agak e, merah jambu ya ketimbang uang palsu ya merah jambu ini yang asli ini yang palsu merah jambu ya Lihat, dan bentuk dan desainnya juga dia beda ya. Agak ini agak segi panjang banget yang asli. Kalau yang palsu ini agak agak lebar gitu ya. Yang kedua, gambar tersembunyi. Jika kita lihat di terawang, itu kan maka ada gambar yang tersembunyi atau di sini, dan kita lihat gambar tersembunyi di sini atau di sini kita Nah, lalu kita kita bisa uh, apa yang membedakannya dengan uh, sinar ultraviolet. Nah, dari di segi apa uh, uang 100.000 kita sinari dengan ultraviolet ini. Maka uh, bakalan ada gambar seperti ini nih. Gambarnya dan juga ada hologram ya. Bentar aku cari dulu. Nah, di sini ya ada hologram nih. Kelihatan enggak? Nah, ini nih bi hologram itu ada Bank Indonesia ini hologramnya nah ya kalau di uang 5.000 kita lihat ya uang 5.000 jika kita sinari di sininya maka ada hologram juga ya nah di sini nih kelihatan gak tuh ya guys kelihatan kan tuh jika dihindari sinarnya akan hilang hologramnya tuh BI, bank indonesia nah itu cara uh, ketiga ya lewat ultraviolet lalu yang keempatnya kita raba-raba maka ada pepatah bilang mengatakan dilihat diraba di, di terawang ya jadi Ketika kita raba, uang asli itu beda banget sama uang palsu, ya agak kasar sedikit Dan aroma aromanya juga sangat khas ya kalau uang Nah, di pinggir-pinggir sini Jika kita raba Ada kode tunaneta ya Jadi, dipecahkan uh, uang Rp100.000 uang uh, Di produksi 2016 itu ada uh, desain yang untuk kode Tuna nestra. Jadi ketika kita pegang tuh ada timbulan dikit Diramba Nah dan juga disini desainnya beda loh Yang seratus 100000 Garisnya disini tuh ada dua Nah kalau 50000 sini juga beda Ya beda kan juga beda, enggak rata kayak eh, gini. Ternyata di sini ada yang palsu, ada pemainan mainan. ada nah, kode wanginya juga khas mungkin dari rasanya. rasanya juga beda guys jadi kalian kalau misalnya uang asli itu kayak lembut kalau uang uang beneran agak kasar dikit. nah kayak gitu jadi kalian tidak bisa membohongi uh, semua orang uh, termasuk pengatur tunanetra sekalipun kayak gitu nah, cintailah uang ya guys pokoknya kita harus sering-sering uh, menabung dan juga biar tidak dirugikan sama orang lain dan juga kita nggak merugikan orang lain juga maka cintailah uang oh iya dari segi desainnya kan udah ya tadi ya di sini ada hologram tapi di sini ada kayak prismaik nah di sini Uh, akan sulit untuk di -copy ya, sebenarnya di uang Mari puluh ribu juga ini akan sulit banget di copy. Ini di sini nih. Nah, ini ya, guys, nya gambar nya Nah, itulah cara membedakan uang asli dan yang palsu. Oke, kita lihat, tuh, terbang, terbang, terbang uang Yang asli ada berapa? Yang aslinya cuma satu, dua, tiga, empat, guys. Cuma empat doang, tapi alhamdulillah, lah ya. Tiga ratus, dan yang, yang palsunya satu, dua, tiga, empat. 500 600 Waduh, yang palsunya 600 guys jadi temen aku ini ngasih cuma 300 sebetulnya Gambung, ya. amin kita patut syukurin. dan juga kita hargai harga ya guys jadi systemnya di dompet biar aman dan juga kalau mau masukin ke bank gitu biar uh, saya uangnya jadi uang digital juga kan sekarang sudah ada digital gitu ya akhir jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa uh, mengetahui video yang terbaru dari kami tim berburu channel juga di share ke sosial media yang teman-teman punya ya Thank you bye